Rahayu, Rahayu, Rahayu Dumadi Selamat bertemu kembali dengan channel saya, Jawa Kawedar. Semoga para pemirsa selalu sehat dan selalu bahagia Selalu mendapatkan keselamatan dimanapun kita berada Sekarang saya akan menyampaikan tentang filosofi perwujudan dari sosoknya Sang Yang Semar atau Semar Bodronoyo Semar itu berbadan gemuk, perutnya buncit Pantatnya menonjol dan selalu memakai kain poleng atau kain yang berwarna kotak-kotak hitam dan putih Wajahnya Semar itu pucat, jika dilihat wajahnya sangat tua Tetapi kalau diperhatikan seperti anak-anak karena apa? karena semar punya kuncung kalau dibilang tua tetapi punya kuncung tetapi kalau dibilang anak-anak wajahnya itu sudah tua maka namanya semar semar itu samar. samar semar itu kalau berjalan biasanya tangan kirinya di bawah dan tangan kanannya itu ada di atas coba perhatikan kalau kita biasa melihat wayang orang biasanya jalannya semar itu seperti itu jadi tangan kanan ada di atas dan tangan kiri ada di bawah simbolisme dari semar tangan di bawah dan yang satunya atau tangan kanan menunjuk ke atas lalu tangan kirinya di bawah bahwa kita itu menunggu anugerah dari atas, dari Gusti Kang Murbeng Dumadi Pada saatnya kalau sudah dapat Harus kita bagi ke bawah Jangan sampai kita memiliki sesuatu terus itu menjadi milik kita pribadi Umpamanya kita punya ilmu Ya ilmu itu dan pengetahuanmu itu harus diberikan ke bawah Cuma jangan sampai berhenti kita nyadong ke atas saja tapi pada saatnya kita juga harus memberi ke bawah tadi Dan itulah simbolisme Semar versi Porowali zaman dulu Terus yang ketiga, dia anak-anak sekaligus tiga Wajahnya sangat tua tetapi dia punya kuncung Jadi kesannya tadi seperti anak-anak Kalau dilihat Semar itu seperti anak-anak tetapi sekaligus juga orang tua Jadi di sini Manusia yang utuh semar itu Manusia yang utuh itu adalah insan kamil Itu manusia lengkap Dia punya sisi anak-anak Kalau anak-anak itu pemikirannya masih jernih Tapi juga punya sisi orang tua yang sangat matang Anak-anak itu kan jernih pikirannya Belum ada apa-apanya Belum terkontaminasi tentang hal-hal yang sifatnya negatif Sementara orang tua itu menang dimatangnya dalam berpikir juga secara bertindak jadi wajahnya sangat tua tetapi punya kuncung berarti dia itu matang sekaligus jernih dan itu berat bagi kita sebagai manusia kalau untuk mengikuti seperti yang semar tapi paling tidak kita harus belajar seperti itu jadi semar itu ya gambarnya ya lucu orang tua tapi punya kuncung Terus semar itu matanya terlihat rembes atau rembes. Rembes itu matanya seperti berair tetapi tidak mengalir, tidak menetes. Jadi seperti kena belek. Belek itu penyakit mata tetapi tidak mengeluarkan air yang bertucuran. Dan mulutnya selalu tertawa. Itu gabungan antara keprihatinan, antara suka dan duka. Itu hidup manusia sebenarnya. Jadi manusia yang utuh itu ya bisa senang, juga bisa sedih, bisa tertawa, juga bisa nangis. Terus setiap dialognya Semar, dia sering tertawa karena lucu. Cuma di akhir tertawanya, nadanya itu pasti nangis. Itu Semar. Terus yang terakhir Semar itu berdiri dan duduk itu tidak jelas. Coba anda perhatikan, Semar itu duduk apa berdiri? Artinya apa? Artinya itu duduk sama rendah, berdiri juga sama tinggi. Semar kalau di depan tidak menguasai, di belakang tidak merepotkan, di samping juga tidak menyamai. Setiap bagian dari dirinya sebenarnya itu simbol-simbol yang sangat luar biasa, itu simbol fisiknya. Terus semar itu digambarkan dengan kulitnya yang hitam. Kulit yang hitam menggambarkan bahwa hidup itu yang mempunyai unsur yang paling tinggi itu dari unsur tanah atau bumi. Bumi itu sifatnya jujur, momot dan kamot, sabar serta kuat, bahkan dia dirusak. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tanah malah memberikan perlindungan. Tanah malah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi yang merusaknya tadi. Bahkan besok, kalau yang merusak, bumi tadi mati. Bumi juga menerima, dia dikubur di dalamnya, bumi melindungi karena akan dihimpit oleh bumi di kanan kirinya. Jadi, bumi sifatnya diam dan sangat teguh, juga sangat sentosa. Manusia yang profilnya bumi itu biasanya orang-orang yang teguh pendiriannya enggak gampang terombang ambing bahkan unsur lain seperti angin, api, dan air itu dia bisa eksis di dalam wilayahnya bumi tetapi bumi enggak pernah sombong Semar itu lebih sakti dari para dewa-dewa dewa siapa saja tetapi Semar tidak pernah menunjukkan bahwa dia itu orang hebat atau orang sakti itu gayanya bumi dia punya segalanya. Api bisa menyombongkan diri dengan kedahsatannya. Air juga bisa menyombongkan diri dengan kedahsatannya. Angin apalagi. Tetapi semua ini bisa eksis karena adanya bumi. Dan bumi sendiri tidak pernah pamer. Kemudian bumi dirusak dan diapakan saja bumi malah mempersembahkan yang baik-baik buat manusia. Seperti makanan yang kita makan itu hasil daripada saripatinya bumi dan air yang kita minum setiap saat kita haus dan sebagainya Maka semar diwarnai kulitnya hitam Itu simbol daripada bumi Simbol sebagai keteguhan Simbol dari kebaikan juga simbol dari ketidaksombongan Apakah air, api dan angin tidak penting semua itu penting, tetapi semua berada di bawah levelnya bumi atau tanah. Semar itu mempunyai kuncung. Kuncungnya mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa atau sangat dahsyat sekali. Kedahsyatannya kuncungnya semar itu ada delapan yang mampu untuk memberikan kekuatan untuk si semar sendiri. Juga bisa menyebar ke semua orang yang ada di lingkungannya. Gara-gara kunjungnya itu, semar mempunyai delapan kemampuan. Kemampuan itu antara lain, semar tidak pernah kepanasan. Ini yang pertama. Yang kedua, semar tidak pernah kedinginan. Yang ketiga, semar tidak pernah lapar. Yang keempat, semar tidak pernah ngantuk. Dan yang kelima, semar tidak pernah jatuh cinta. Yang keenam, semar tidak pernah sedih. Yang ketujuh semar tidak pernah sakit dan yang delapan semar tidak pernah capek. Ini gambaran bahwa semar tidak pernah terpengaruh dengan hal-hal yang di luar daripada dirinya. Karena semar ini ada di alam laknyono dan delapan kemampuannya ini sifatnya tidak agresif. Dengan memiliki delapan sifat ini, maka Semar tidak pernah sombong. Dengan daya kuncungnya, kalau Semar sedang marah, tidak ada dewa yang mampu untuk mengalahkan Semar. Ini gambaran dari dayanya Semar. Coba, kalau kita bisa seperti Semar yang mampu menahan lapar, ngantuk, haus, seperti daya kuncungnya Semar tadi, pasti kita mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa juga. Di sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh manusia seperti kita ini Karena saat kita puasa Ramadan saja umpamanya saya berikan contoh Untuk menahan lapar selama 12 jam saja hanya dari subuh sampai maghrib Rasanya sudah nggak karu-karuan Semua hidangan minuman yang enak-enak kita siapkan untuk berbuka puasa Karena apa Karena kita belum sepenuhnya bisa menahan luamah tadi Kita sudah mengangah-angah, pengen ini, pengen itu, dan sebagainya Apalagi kalau kita tidak sampai jatuh cinta Waduh, repot sekali Kita melihat orang yang cantik, kita melihat orang yang ganteng, kita melihat orang yang dan sebagainya Yang bisa menimbulkan jatuh cinta Kira-kira bisa enggak kalau manusia sampai seperti itu Baru diputus pacarnya saja sudah buru-buru pengen nyari gantinya Kadang juga masih punya pacar saja masih lirik, -lirik sana sini Abot ah, itu Kalau kita bisa mengatasi delapan daya yang ada di kuncungnya semar Kita bisa menjadi orang yang sangat luar biasa Bisa menjadi orang sakti Sakti dalam arti tidak mempan dibacok atau ditembak tetapi kesaktiannya karena mampu mengendalikan hawa nafsu, hawa nafsunya manusia itu yang saya ibaratkan dengan jayeng, joyo Engalogo artinya itu menang dalam mengalahkan hawa nafsu. Sebenarnya ini semua simbolis kuncungnya semar dan perlambang dari nafsu dan daya yang ada di dalam diri kita. Tidak lapar. Manusia ya, yang jelas pasti lapar Ya haus dan sebagainya Tetapi lapar ini jangan sampai menaklukkan kita Jangan sampai kita lupa prinsip gara-gara lapar Jangan sampai kita menghalalkan segala macam cara Ini berarti kita sudah bisa menaklukkan lapar Kemudian tidak jatuh cinta Jatuh cinta itu jangan sampai Anda takluk karena jatuh cinta Terus banyak mengorbankan prinsip-prinsip hidup yang bagus Untuk yang lain Boleh saja Anda jatuh cinta Tetapi kuasai dan kontrolmu itu harus bisa Anda kendalikan Ini delapan daya dari kunjungnya Semar Jika mau pilihlah di antara delapan itu Yang mana yang bisa kita jalankan Tetapi jangan sampai Salah jalan Selanjutnya posisi Semar Semar Jonobodro Artinya Dewa Ngejoantah Atau Dewa yang mengejoantah Dewa yang kamanungsan Jadi Dewa yang memanusia Pada umumnya Orang Jawa lebih suka Dewa yang memanusia Daripada manusia yang Mendewakan dirinya Itu sebabnya Orang Jawa lebih suka Siwa daripada Bedoro Wisnu Contoh seperti kresna Kresna itu penjelmaan dari Bedoro Wisnu Kresna itu manusia yang mendewa Lain dengan Badoro Siwa atau Bedoro Siwa Kalau Siwa turun ke bumi ya sebagai dewa Tidak menjelma kepada manusia Kalau ditarik dengan dunia nyata Berarti orang Jawa itu lebih suka pemimpin yang merakyat atau mungkin bangsa Nusantara ini semuanya menginginkan seorang pemimpin yang merakyat daripada rakyat yang bergaya jadi pemimpin. Kira-kira begitulah. Maka bagi orang-orang Jawa, semar lebih disukai dan agama besar sebelum Islam kan ada Siwa, Buddha, bukan Wisnu Buddha. Jadi dari hindu cuma diambil siwanya karena orang jawa lebih suka dewa yang kamanungsan bukan manusia yang mendewakan diri nah sekarang ini kalau kita lihat banyak orang yang lebih suka ngaku dewa dengan kualitas manusia biasa nanti tolong anda pikirkan sendiri apa yang menjadi kalimat saya ini ini memikirkannya harus panjang untuk menafsirkan semua yang saya sampaikan ini. Selanjutnya Semar sebagai Pono Kawan. Pono itu artinya ngerti atau jernih. Sedangkan kawan itu artinya teman. Visinya jelas, jadi Semar menjadi Pono Kawan itu. Maka para pon, maka para Pandowo itu punya kawan, karena kawan yang pemikirannya itu jernih. Itulah posisi Semar dan anak-anaknya sebagai ponokawan Kemudian Semar mempunyai ucapan sebagai slogan yang biasa diucapkan, yaitu Mbegegek ugek ugek melmel sakndulito langgeng. Mbegegek itu artinya diam. Ugek ugek itu cuma bergerak sedikit. Melmel -mel, itu mengais, mencari makanan sakndulito. Atau sak atau cuma sak itu bisa langgeng, itu abadi. Jadi sak itu langgeng. Jadi maksudnya walaupun hanya sak tetapi bisa terus-menerus menjadi langgeng. Ini merupakan filosofi hidup agar kita bisa aktif, jangan sampai kita itu pasif, begeget. Maksudnya daripada begegep, bergeraklah untuk berusaha. Malam itu secara harafiahnya, carilah makanan, kaislah makanan, supaya mimpimu itu nanti bisa terwujud. Sementara sakndulit, maksudnya walaupun hanya dapatnya cuma sakndulit atau sedikit, tetapi itu akan langgeng. Kalau kita mau berkarya, maka sering saya sampaikan, Berkaryalah, walaupun hasilnya nanti jelek Atau hasilnya itu jelek Tetapi itu akan lebih baik atau lebih bagus Daripada Anda hanya berdiam diri Kira-kira ini filosofi dari slogannya Semar tadi Semar dalam ponokawan mempunyai tiga anak Yang lahir bukan dari istri Jadi ada tiga Gareng, Petruk, dan Bagong Itu sebenarnya simbol-simbol kalau bagong itu simbol revolusi karena bagong itu selalu membantah coba perhatikan kalau sampean sering nonton wayang dalamnya Almarhum Kise Nonogoro jika keluar bagong, bagong itu pembicaraannya atau nadanya keras intinya di dalamnya itu ada revolusi yang sangat membantah kemudian gareng gareng itu simbol kritisme yang selalu mempertanyakan yang tidak jelas kalau petruk, simbol dari kebebasan tidak ada keterikatan apapun maunya petruk itu bebas itu petruk bagong badannya gendut seperti semar karena bagong itu hasil dari bayangannya semar sendiri saat semar minta teman dengan sang yang wenang maka sang yang wenang menjawab lihatlah bayanganmu itu semar itu sebagai temanmu Saat Semar melihat bayangannya ternyata benar Bayangannya menjadi bagong itu yang menyerupai Semar Kalau Petrok, Petrok itu anak angkat Anaknya Raja Jin yang waktu itu kecilnya sangat nakal sekali Sampai bapaknya tidak sanggup untuk mendidiknya Kemudian dititipkan sama Semar yang saat itu Semar sedang bertapa Kemudian oleh Semar diberi nama Petrok Kantong Bolong Petruk kantong bolong itu mempunyai filosofi seperti Petro itu tidak mau terikat oleh keduniawian Kantong bolong itu barang apapun yang masuk ke kantongnya akan selalu merosot hilang lagi-hilang lagi walaupun kita isi karena di situ kantongnya bolong maka saya sarankan sebaiknya simbolis kantong bolong ini harus kita pakai kadang-kadang kita suka diajak ngomongin kejelekan orang lain lebih baik masuk telinga kanan, keluar telinga kiri Apalagi sekarang ini banyak hal-hal yang sifatnya huas atau bohong Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Tidak perlu anda ikuti, jadilah kantong yang bolong Kemudian Gareng Gareng itu juga anaknya jin yang dititipkan sama semar Gareng itu waktu kecilnya suka nyolong, maka tangannya dipatahin sama semar Matanya kero karena Gareng sering ngintip makanya diculek matanya Semar sehingga matanya kero kemudian Gareng kakinya pincang karena kakinya dipatain sama Semar sebab waktu kecilnya Gareng itu tidak pernah namanya berjalan biasa melainkan dia lari layaknya orang lagi balapan lari Nah, Gareng ini juga mempunyai filosofi agar kita jangan suka mencuri atau jangan pernah mengintip kejelekan orang lain Juga kita harus sopan jika berjalan di depan orang yang lebih tua Itulah filosofi dari ponokawan yang menemani Pandowo Pandowo itu mempunyai arti hawa suci Maka ditemani oleh ponokawan karena teman yang mengerti kebaikan Ini filosofi dari fisiknya ponokawan Fisiknya saja mempunyai filosofi yang sangat bermakna jadi sosok Semar itu ideal bagi untuk orang Jawa tentang ketuhanan dan berketuhanan Kemudian sekarang kita lihat ajaran-ajaran Eyang Semar ini Yang berpengaruh dengan orang-orang Jawa Seperti ajaran tentang Ojo Dumeh, Eling, dan Waspodo Jika kita sebagai manusia harus mempunyai pondasi yang sangat kuat Seperti Ojo Dumeh eling dan waspodo ini Ojo dume itu adalah sikap mental sikap hidup sedangkan eling dan waspodo itu pikiran Ojo Duma itu jangan mentang-mentang atau sopo siiro sopo ingsun Ojo dume itu pemahamannya banyak sekali misalnya mentang-mentang aku ini orang kaya jadi pamer ini itu atau mentang-mentang aku ini orang cantik jadi terus seperti ini bergaya ini dan seperti itu Nah supaya kita tidak mentang-mentang atau tidak ojo dumeh kita harus bagaimana ya kita harus berbekal dengan eling caranya coba selalu hadirkan Tuhan berada di dalam hidup kita selalu hadirkan yang sejati ada di pemikiran kita kalau itu bisa kita hadirkan terus menerus biasanya kita terhindar dari ojo dumeh tadi lawan yang paling mudah dari Dumeh itu ikhlas Untuk bisa ikhlas itu Kita harus eling Selalu hadirkan Tuhan Setiap mau mengambil keputusan apapun Selalu masukkan di hati kita Juga dalam pemikiran kita Itu namanya eling Eling itu kalau dalam konotasi Jawa Bukan sekedar ingat Dia itu ada Tetapi berpengaruh dalam hidup kita jangan memaki-maki orang dengan kata-kata yang tidak bagus jangan merusak sesuai atau sesuatu yang bukan milik Anda banyak tuh sekarang ini kejadian-kejadian orang yang merusak atau memaki-maki dengan menyebut nama Tuhan kalau ini yang kita lakukan berarti Tuhan tidak ada di dalam diri kita tetapi hanya di mulut saja kemudian waspodo, waspodo itu hati-hati Jangan gegabah, tidak sembrono Kenapa harus waspodo? Jangan-jangan yang menjadi Pilihanmu itu nggak cocok Kalau yang kita lakukan itu Tidak sesuai dengan eling tadi Sehingga Tuhan tidak berkenan Makanya eling Dan waspodo Harus ada di dalam satu paket Jadi Ojo dumeh eling lan waspodo ini Sebagai bekal dalam Hidup bebrayan atau Hidup di masa depan kita Sekian Apa yang saya sampaikan ini mungkin Bisa diambil hikmah Atau maknanya mohon maaf Jika ada sesuatu yang kurang Sekian terima kasih dan Rahayu Rahayu Sagumeng Dumadi